Yo teman-teman, teman-teman, temanku semua Anjay teman-teman yang -teman, banyak banget guys ya Welcome, selamat datang kembali di channel Barbar Echrod Anjas Semoga pola Barbar kita berhasil hari ini ya guys ya Meskipun karena kadang-kadang kita hanya perlu keberuntungan guys Pola itu kalau melawan keberuntungan, rungkat ya guys ya Jadi semoga hari ini kita bisa dapat mantap-mantap jiwa guys ya Minimal jackpot lah kalau mastrut bagus-bagus juga. Oh oke, okay. kapan pula mana? lagi? Mari kita gas kon.